Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sejidina, wa habibina wa maulana wa syafi'ina wasallam wa, ala alihi wa saya bersyukur sekali bisa hadir dalam acara haul Kiai Imam Yahya. Walaupun saya belum pernah bertemu dengan beliau, tapi dari uh, perkenalan dan penuturan serta penyampaian tadi dari Gus Reza, saya bisa merasakan bahwa ayahanda beliau adalah seorang adik yang luar biasa karena anaknya saja seperti ini jadi saya bisa membayangkan kira-kira ayahnya Insya Allah akan lebih dari ini. Saya juga baru pertama kali berkunjung ke Pesantren Dirgoyo walaupun saya sudah lama sekali mendengarkan nama pesantren ini dan teman-teman di DWPKS sebenarnya sudah lama cari pintu bagaimana caranya bisa bersilaturahim ke sini. <tik> Tapi alhamdulillah Gus Hipul Wakil Gubernur Jawa Timur yang membantu kita dan alhamdulillah kita bisa berkenalan. Hari ini saya menyaksikan satu kebenaran dari satu kandidat bahwa semua amal yang dimulai dengan keikhlasan pasti akan terus bertumbuh dan tidak akan pernah berhenti bertumbuh. Pesantren ini dulu yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim dimulai dengan keikhlasan dan itulah yang menjelaskan mengapa pesantren ini terus bertumbuh dan menjadi lebih besar dari waktu ke waktu sampai sekarang. Itu adalah satu kaidah dan siapapun yang ingin melahirkan amal yang terus menerus bertumbuh maka dia harus memulai amal itu dengan keikhlasan kita juga menyaksikan bahwa Islam di Indonesia ini yang datang seribu tahun setelah adanya Hindu-Buddha di Indonesia ini hanya bisa menjadi agama mayoritas sebagaimana sekarang ini itu berkat kerja-kerja para ulama, para awliya yang mendakwakan Islam ini dari awal dengan penuh keikhlasan kalau bukan karena keikhlasan mereka Islam tidak akan tumbuh menjadi agama mayoritas di sebuah negara, di sebuah tempat, di sebuah masyarakat yang sebelumnya adalah mayoritas Hindu dan Buddha. Kita semua bersyukur karena itu dalam sejarah Indonesia kita mengenal bahwa sejarah Indonesia ini sejak tahun 1200 atau sejak abad ke-13 sampai sekarang ini dapat dikatakan sebelumnya adalah sejarah Islam. Dan jika kita menarik kembali sejarah itu ke belakang lebih jauh lagi Sekarang kita bisa mengerti satu hal Bahwa Islam ini yang dimulai seorang diri oleh Rasulullah SAW Akhirnya sekarang ini menjadi agama kedua terbesar di dunia Dan insya Allah menurut ramalan para ahli uh, kependudukan diperkirakan pada tahun 2050 yang akan datang Islam akan menjadi agama terbesar di dunia dan yang mengherankan adalah penduduk Islam terbesar di dunia nanti itu bukan lagi di Indonesia tapi kemungkinan besarnya justru di China jadi jumlah orang Islam di Cina pada tahun 2050 nanti mengalahkan jumlah umat Islam yang ada di Indonesia. Kita juga sekarang membaca dan saya terlalu kunjung ke banyak negara-negara itu bahwa sekarang ini di seluruh Eropa jumlah penduduk muslimnya itu adalah 25% dari total penduduk Eropa. Dan angka ini terus-menerus bertambah Karena itu dalam semua ramalan-ramalan masa depan sekarang ini Dalam ilmu futurologi Salah satu hal yang dianggap paling pasti yang akan terjadi di masa yang akan datang Bahwa agama ini, agama Islam ini Akan menjadi salah satu faktor utama yang membentuk identitas kebudayaan dan peradaban dunia itu saja kita mempunyai satu pertanyaan Bagaimana ceritanya Islam bisa berkembang begitu rupa Padahal Nabinya sudah meninggal Dan itulah bedanya politisi dengan para nabi Para nabi itu punya pengikut Politisi cuma punya voters Punya orang yang memberikan suara Tidak punya pengikut itu sebabnya begitu mereka tidak mencalonkan lagi suaranya hilang. Kalau Nabi, nabinya meninggal pengikutnya justru jauh lebih banyak. Tapi kalau kita belajar dari sejarah hidup Rasulullah SAW, kira-kira kita akan menemukan fakta-fakta ini. Hasil dakwahnya adalah. Maksudnya ke dalam Islam 200 orang nanti yang menjadi Muhajirin ke Medina Ditambah sekitar 85 orang yang hijrah Ke Habasyah Dan 70-an orang Yang sudah Islam dari kalangan Ansor Sebelum beliau hijrah ke Medina Ini kalau angka ini salah, selalu diberikan Kira-kira angka ini bertumbuh Seperti ini, saya mencoba Menghitung-hitung dari angka-angka Yang kita baca dalam Sirah beliau. Pada tahun kedua ketika terjadi perang Badar, jumlah orang yang ikut dalam perang Badar itu sekitar 300-an orang. Riwayatnya ada yang mengatakan 330, 311, 312, 314 dan ada satu riwayat 319. Kita katakanlah 300. Lawannya 1000. Pada tahun ketiga terjadi perang Uhud. Yang ikut dalam peperangan itu sekitar 1000 orang, lawannya 3.000, jadi dari 300, satu tahun kemudian naik menjadi 1.000. Pada waktu perang hendak, yang ikut itu sekitar 3.000 orang, jadi dari 1.000 naik menjadi 3.000, lawannya 10.000. Pada tahun ke-8 ketika terjadi pertumbuhan yang ikut bersama beliau itu adalah sekitar 10 ribuan pasukan. tapi dua tahun kemudian pada tahun ke 10 waktu beliau melakukan haji wadah, yang ikut haji bersama beliau menurut riwayat ada dua. satu mengatakan itu sekitar 100.000 orang satu lagi riwayatnya mengatakan 125.000 orang coba kita perhatikan angka selama 13 tahun hasil tawannya adalah 200 muhajirin ke Madinah, 285 muhajirin ke Habasya dan 70 orang ansor yang sudah masuk Islam. Kira-kira total -kira jumlahnya sekitar 355 dalam waktu 13 tahun. Tapi dalam waktu 10 tahun terakhir hasilnya adalah 100.000 orang. Dan 100.000 orang ini kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia pada waktu itu adalah sekitar 100 juta orang berarti rasio orang islam dengan non muslim pada waktu itu adalah 1 per 1000 kira-kira 1500 tahun kemudian sekarang ini kita mendapatkan angka-angka bahwa jumlah penguslimin sekarang ini paling sedikit 1,5 miliar orang tetapi di Wikipedia itu disebutkan kira-kira angkanya 1,9 miliar orang Dari total penduduk sekitar 7 miliar orang di dunia sekarang ini Artinya dalam waktu 1.500 tahun Rasio yang tadinya 1 per 1000 Sekarang ini menjadi 1 per 3 setengah orang Mudah-mudahan insya Allah tahu Kalau akan datang rasionya menjadi 1 per 3 1 per 2 Dan kita akan sampai pada satu kenyataan nanti di mana Rasulullah membuktikan salah satu sabdanya di mana beliau mengatakan la yahduruha naharati numabalaqal agamanya akan sampai kepada seluruh umat manusia sepanjang siang dan malam menjangkau mereka kalau kita lihat apa sebab pertumbuhan yang besar itu dalam sejarah Rasulullah pada waktu Rasulullah ada di Madinah beliau memegang dan mengendalikan negara Negara inilah yang mempunyai efek pengganda terhadap pertumbuhan jumlah kaum Muslimin itu tadi. Itu sebabnya kalau kita melihat kebutuhan agama kepada negara itu adalah kebutuhan kepada alat pengganda, kebutuhan kepada penjaga yang menjaga pertumbuhan agama ini. Kalau dalam bahasa Imam Ghazali, negara itu adalah penjaga harus lebih itu adalah penjaga bagi agama yang menjaga persetujuhannya sebab sebagian besar orang itu tidak mau masuk ke dalam Islam sebagiannya karena takut atas tekanan politik coba kita lihat sekarang Alhamdulillah di negara kita sekarang ini begitu ada demokrasi jumlah orang-orang yang berjimbab sekarang ini jauh lebih banyak daripada sebelumnya dan bahkan juga di kepolisian sekarang para peluang sudah menuntut supaya disahkan untuk uh, bisa memakai jilbab sebagai pilihan identitas mereka mudah-mudahan insya Allah, ini akan segera selesai sebab Kanada juga kemarin sudah menuntahkan membolehkan undang-undangnya membolehkan uh, uh, di sana polisi wanitanya juga pakai jilba kalau ada yang muslimah nah Hadirin sekalian. Jadi dari dari dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa ada kebutuhan timbal balik antara agama dan dan negara. Sementara negara membutuhkan agama karena negara ini barang kosong. Dia harus diisi dengan sesuatu. Dan tidak ada yang lebih baik yang mengisi negara itu kecuali agama begitu agama mengisi negara ini insya Allah ini akan merupakan penggabungan antara kekuatan dan kebenaran sekaligus jadi tadi kalau Pak Kiai Kavabi mengatakan bahwa ini korupsi-korupsi dan pemerintahan bersih harus kita ada harus kita jadikan sebagai agenda utama salah satu kekuatan atau pendorong utamanya adalah kalau kita menjadikan agama sebagai pembimbing utama kita dalam kehidupan sehari-hari Nah, kalau kita melihat sejarah ini secara umum Saya kira kita bisa sampai sekarang pada satu kesadaran Bahwa Indonesia ini berdiri dengan saham terbesar dari para ulama-ulama kita Khususnya juga para ulama Amduyir Saya menonton film Pak Sankiyai ya, beberapa bulan yang lalu Setelah itu saya ketemu Iren. Resolusi jihad yang ada dalam film itu merupakan satu fakta baru yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang Indonesia bahwa kekuatan utama yang memperjuangkan kemerdekaan Republik ini dan juga mempertahankannya adalah para ulama dan para santri. Dan saya kira, Insya Allah ke depan kepemimpinan Indonesia juga sekali lagi membutuhkan partisipasi dari para ulama dan para santri. Saya kira kita kongsiin sekarang ini mulai harus keluar dari perbedaan-perbedaan yang kecil yang tidak perlu. Kita bersatu untuk hal-hal yang, yang lebih besar, untuk masalah yang lebih besar, untuk maslahat yang lebih besar, dan melupakan perbedaan-perbedaan kecil yang ada di antara kita. Seperti yang dikatakan tadi oleh Fadil tadi, yaitu Habib tadi, bahwa... Ini uh, PKI sekarang sudah mau tahlilah Sudah tidak anti lagi Ini adalah Saya sudah menjadi Presiden Partai Pada bulan Februari yang lalu Ini saya jadikan sebagai agenda utama <tuk> Saya panggil teman-teman di Jawa Tengah Di Jawa Timur khususnya Saya tanya mereka Apa yang selama ini membuat kalian Susah berhubungan dengan para ulama Dan kalangan ahli. Mereka bilang kita ini suka dituduh wahabi. Saya bilang apa lagi? Dituduh anti tahlil. Saya tanya apa lagi? Dituduh tidak mau hadir dalam haul. Dituduh anti ziarah kubur dan seterusnya. Saya bilang begini, bikin daftar, saya ingin mengunjungi semua kiai-kiai itu. Dan alhamdulillah sejak bulan Februari sampai sekarang, saya telah mengunjungi sangat banyak ulama dan kiai yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur juga di Jawa Barat, alhamdulillah. Memang Selamat dari orang-orang PKS pagi Waktu di Jawa Tengah, saya dan mereka ziarah ke makam Sunan Kalijaga. Saya tanya sekretaris DPD PKS Jawa, eh, Demak, Kabupaten Demak. Kamu sudah pernah ziarah ke makam ini? Dia bilang belum, dia bilang, pantas orang salah paham sama kamu. Jadi, sebagian dari kesalahpahaman itu memang diciptakan juga oleh orang-orang PKS. Dan nah, sekarang kita ingin memperbaiki kesalahpahaman itu, saya bilang siang agung ini adalah hakul amwati 'ala Ini hak orang mati kepada orang yang sudah yang masih hidup untuk diwariskan. Apalagi para aulia ini, para para aulia ini, para ulama ini yang telah membawa Islam kepada kita, kita semua sekarang ini jadi muslim Bidaya ya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi sebabnya yang pertama tetapi jangan perantara anda orang-orang dan ulama-ulama itu karena itu kita harus membalas amal yang telah mereka lakukan yang telah membuat kita ini sekarang menjadi muslim saya datang ke saya juga berziarah ke makam kiai Haji Nasir ashari bersama Gus Solam dan saya kira Kesalahpahaman seperti ini memang banyak perlu kita benahi supaya kita bisa bersepakat segera dalam hal-hal yang lebih besar Yang menyangkut kepentingan umat yang lebih besar dan juga kepentingan bangsa kita yang lebih besar Dulu Indonesia ini bisa bersatu karena kebesaran jiwa Para penggunaan-penggunaan kita, para ulama-ulama kita Dan mudah-mudahan insya Allah Jika suatu waktu Indonesia ini dipimpin oleh para santri lagi Insyaallah Indonesia juga ini akan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan, Insyaallah Allah, uhua, kita ini semuanya, disatukan oleh agama, disatukan juga oleh negara, oleh tanah air yang sama. Faktor-faktor ini semuanya membuat kita semuanya menjadi saudara, seiman, sebangsa dan setanah air dan mudahan insyaallah menunjuki kita jalan perjuangan yang sama menuju cita yang insyaallah. Wallahul warahmatullahi wabarakatuh.